Sahabat Alkitab, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah Mengapa di perjanjian lama biasanya agak galak dan kejam? Ada perintah dalam ulangan 13 ayat 15 Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya Ini pertanyaan yang tulus, kita akan menjawab sebentar lagi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 Penduduk Kanaan pada zaman Musa dan Yosua adalah penyembah-penyembah berhala. Di saat yang sama, Tuhan sedang membangun umatnya yang kudus, bebas dari penyembahan berhala. Kita membaca dalam Taurat ulangan, pasal 7 ayat 1-4. Apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan...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 Menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi, kita mendapatkan pesan Tuhan lewat ayat-ayat tersebut, di sana dikatakan bahwa Tuhanlah yang membawa orang-orang Israel ke negeri Kanaan. Di sana ada tujuh bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada Israel. Namun Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Israel sehingga mereka terpukul kalah. Nah orang-orang itu adalah penyembah-penyembah berhala. Tuhan tidak mau orang Israel menyembah berhala. Maka ada perintah jangan kawin-mengawin dengan mereka. Sebabnya adalah supaya anak-anak Israel tidak menyimpang daripada Tuhan tidak beribadah kepada allah-allah lain atau berhala-berhala. Zaman sekarang demikian juga berlaku. Perkawinan sering membuat seseorang berpindah kepercayaan. Jadi, perintah untuk menumpas pendudukanaan pada saat itu bukan karena amarah Musa atau Yosua, bukan juga karena dendam orang Israel, tetapi atas perintah Tuhan untuk menjaga kekudusan umat Tuhan.